Datang lagi pertanyaan. Worth it nggak? Upload jam 6 pagi. Menurut kalian yang nonton saat ini nih, yang nonton ini, worth it nggak? Nah, kalau emang worth it, coba beri komentar. Aku mau tahu kenapa bisa worth it, dan kenapa juga bisa enggak tiap aku baca di kolom komentar ya. Jadi jawabannya, udah, oke. Langsung aja. Jadi jawabannya ini, Upload jam 6 pagi, worth it enggaknya worth it. Tapi ini semua ada tapinya, bukan asal worth it aja. Kita harus menentukan target penonton kita. Nah, jadi kalau yang upload jam 6 pagi itu penontonnya udah jelas. Orang-orang yang tidak ada aktivitas di pagi hari. Jadi kalau misalnya kalian merupakan channel... Yang berbau gaming Apalagi yang berbau tentang bapak-bapak Udah jelas nggak ditonton Karena performa youtube Terhadap video baru itu sangat bagus Sangat bagus Jadi video yang baru upload Kurang lebih 6 jam Itu biasanya langsung mendapatkan Promosi yang sangat giat atau rekomendasi yang cukup di-up oleh pihak YouTube. Tapi kalau yang nonton sedikit, maka up-nya bakal turun. Jadi sebuah video itu, kalau ditonton dia lebih dari setengah, apalagi ini ditonton sampai full, pihak YouTube bakal menaikkan videonya. Bakal memberi tanda bahwasannya video yang baru diupload ini, itu layak untuk ditonton. Makanya kalau misalnya buat kalian yang mau plus video. Baru aja tayang videonya. Tonton aja videonya sendiri. Sampai full. Biar sistem algoritma itu mengkait video kita. Jadi kalau nontonnya cuma beberapa detik aja. Apalagi penontonnya cuma beberapa detik. Ataupun salah klik. Dianggap video kita tidak menarik Walaupun dia tidak memberikan like ataupun dislike Jadi target untuk jam 6 pagi itu gimana? Target yang jam 6 pagi itu Itu bagusnya untuk seorang ibu-ibu Yang memiliki seorang bayi atau anak kecil Jadi video anak-anak kalau untuk jam 6 pagi Itu cukup worth it ya Apalagi kalau udah jam 7, jam 8, jam 9 itu biasa target kita udah berupa ibu-ibu. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena sang bapak dan seorang anak yang sedang sekolah sudah keluar rumah. Jadi sang ibu udah mulai bosan dan mulai memiliki waktu renggang. Jadi ini nih, channel yang kalau udah ibu-ibu itu biasanya berupa infotainment. Berupa tentang masak-memasak. Aduh, kalau udah masak-memasak, ibu-ibu ini biasanya senang banget nontonnya. Apalagi resep-resep baru sang ibu pasti bakal nonton karena waktu senggangnya biasanya itu jam 7 sampai jam 12 yang dimana anak sekolah sedang sekolah dan si ibu berada di rumah jadi dua konten tadi merupakan konten yang cukup worth it ya tapi kalau misalnya kalian berupa konten hiburan hiburan untuk balita itu juga worth it juga sih menurut aku. karena kayaknya orang tua sekarang Nggak mau ribet, kasih hp anaknya aja untuk nonton video Youtube. tentang anak udah diam. Jadi itu ya jenis video yang worth it untuk jam 6 pagi. Ada yang setuju nggak? Kalau nggak ada yang setuju, boleh komen di kolom komentar aku. Segitu aja ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa di subscribe juga.